Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Mister Zoret. Salam pejuang UTBK tahun 2020, ya. Pada video ini sesuai dengan janji Mister bahwa Mister akan bagikan tips dan triknya masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik. Simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share di media sosial kalian. Oke oke yang pertama dulu Mister akan bagikan jurus jitunya jurus jitunya ada 5K diat-ingat apa 5K ya nah, yang pertama adalah keyakinan ya maksudnya bagaimana Mister harus yakin harus optimis masuk ke perguruan yang kalian maksud itu yakin yang pertama adalah keyakinan oke ya. yang kedua yang kedua apa? keketatan apa itu mister keketatan itu adalah artinya daya saing jurusan kalian ada rumusnya rumusnya apa rumusnya adalah daya tampung dibagi dengan jumlah peminat tahun sebelumnya namanya adalah keketatan atau daya saing ya untuk tahun 2020 ini nanti jumlah peminatnya akan mirip dengan tahun 2018 Karena apa? Karena di tahun 2018 itu Mereka tidak tahu nilainya Jadi pasti dia mirip dengan tahun 2018 Oke ya Simak video mister berikut ya Untuk tahu bagaimana Cara mencari keketatan ya. Disimak terus Oke pada kesempatan kali ini Kita akan melihat Daya saing suatu jurusan Di universitas Langkah pertama, buka website ltmpt.ac.id. Langkah kedua, kalian klik pada halaman utama SBMPTN. Langkah ketiga, yang pertama kalian pilih universitas. Di sini kita memilih Universitas Indonesia. Kemudian kalian pilih jurusan atau program studi, yaitu kita pilih pendidikan dokter. Ada informasi di sini daya tampung 54, kemudian peminat 2019 dan 2018-3955. Yang kalian cari di sini, yang kalian lihat adalah 2018 Oke, yang kelima menggunakan rumus yang mister sampaikan tadi, yaitu daya tampung dibagi peminat, maka ketemunya untuk Universitas Indonesia Pendidikan Dokter, peluangnya 1,3%. Oh, no. Jadi artinya peluangnya adalah 1,3%. Kalian bisa masuk. UGM juga sama, UGM peluangnya 1,4% cara yang sama seperti yang kakak sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, diingat-ingat yang ketiga adalah kualitas, ya. Kualitas dari jurusan kalian. Ya, kualitas maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah akreditasinya bisa A, bisa B atau C, ya. Kalian cek jurusan yang kalian inginkan dia tuh masuknya apa A B atau C ya semakin baik berarti adalah semakin prospeknya semakin bagus ya jadi cari ya cari dia akan terbaik yang pilih yang terbaik okay, ya. oke ya kita akan mencari program studi untuk pendidikan dokter dan hubungan internasional cara yang pertama buka website di .org seperti di atas Langkah kedua, kalian ketikkan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Langkah ketiga, ketikkan program study, yaitu yang kalian inginkan. Oke, okay, ya. Okay, dapat kalian lihat di situ bahwa kedokteran di Universitas Indonesia adalah akreditasi A. Universitas Gajah Mada juga A Itu namanya adalah kualitas dari universitas Cara yang sama juga kita cari untuk hubungan internasional Oke dapat kita simpulkan bahwa untuk pendidikan dokter UI UGM akreditasinya A Hubungan internasional UI dan UGM juga adalah A Kemudian selanjutnya yang keempat apa yang keempat adalah kejar nilai terbaik, ya. Kejar nilai terbaik, ya. Artinya apa? Artinya kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai impian kalian, jurusan yang kalian inginkan, dengan sembuhkan Mister. Pada kalian yaitu adalah one day 100 hundred question, satu hari 100 soal, ya. Sembuhkan Mister, ingat one day. One hundred question Ingat-ingat itu ya Saya ulangi lagi yang pertama Keyakinan Yang kedua Keketatan Yang ketiga Kualitas Yang keempat apa? Yang keempat adalah Kejar nilai terbaiknya Oke Yang kelima Itu namanya adalah keriduan orang tua Ya Jadi sudah maksimal kita usahakan Yang kelima kalian cari itu dari apa? orang tua ingat 5K. Oke, ya, video selanjutnya nanti mister akan membahas tentang bagaimana tata cara masuk ke perguruan tinggi, bagaimana cara mendaftar SBMPTN di tahun 2020, ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke, terima kasih.